nuntut ilmu adalah kewajiban mengajarkan ilmu juga adalah kewajiban kita punya kewajiban sholat punya kewajiban puasa boleh milih salah satu dua-duanya harus lakukan dua-duanya harus dilakukan tinggal atur waktu saja kami ngajar di banyak tempat kami ngajar tapi kami masih belajar bahkan kita itu sampai yaumil kiamah sampai meninggal tetap satu-satunya sebagai santri ini terus menuntut ilmu sehingga para ulama para ulama menyederhanakan makna ini dalam sebuah istilah uthlubul ilma at uthlubil ilma dari mahdi ila lahd ini bukan kalam bagi nabi bukan hadis bukan hadis tapi ini kalam para ulama tuntutlah ilmu dari buaian ayunan masih-masih kita kecil kita masih kecil sampai nanti wafat sampai kita jadi ini tidak berhenti cuman Ilmu itu kan wajib diamalkan dan diantara pengamalan ilmu adalah dengan cara mengajarkannya jadi, jadi jangan salah ya orang yang mengajarkan ilmu itu hakikatnya sedang mengamalkan ilmunya karena mengajarkan termasuk bagian dari mengamalkan gitu termasuk bagian dari mengamalkan nah ini kami ingin cerita hadis yang dari wakil imam darfutli ini hadis ini kalau kita renungkan, kita takut untuk diam. Maksudnya diam itu bagaimana? Yang punya ilmu nggak bisa diam, nggak bisa nyimpan ilmunya, nggak bisa. Jadi dulu bagian Nabi itu, suatu ketika keluar kepada para sahabatnya, kemudian khutbah, khutbah, khutbahnya itu nggak biasanya, menyeramkan sekali. Asal begini Nabi Ma'balu aku Amin. Layu faktu na jiranahom bala yahlimu Apa bahasa kita ni begini? Kenapa ada satu kaum? Kenapa ada satu kaum tidak mengajarkan, tidak memintarkan tetangganya, tidak mengajarkan tetangganya, tidak juga? membuat mereka faham akan ilmu agama. Kenapa kata bagian nabi? Kemudian bagian nabi mengatakan, Dan kenapa juga ada satu kaum layaknya kamu enggak belajar kepada tetangganya, kemudian enggak mengajar enggak enggan untuk ilmu pada tetangganya, enggak mencoba untuk memahami agama dari tetangganya. Kenapa kata bagian nabi? Demi Allah kata bagian nabi, demi Allah kalau tidak mengajarkan kepada tetangganya ilmu, tidak memintarkan, tidak memahamkan tetangganya, atau tetangganya tidak belajar kepada mereka, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau berlaku ilmu agama, lau ajilan, aku di dunia, aku akan percepat hukuman di dunia sebelum di akhirat. Hadis riwayat Imam Daruquthni. Jadi pak kita itu, lihat, kalau kita enggak ngerti, dia ya belajar, kalau kita ngerti, ya ajarkan, jangan diam. Apalagi di zamannya banyak fitnah sekarang, Islam itu sekarang jadi sasaran dari segala penjuru, dilemahkan dari berbagai macam sisi aqidahnya dilemahkan, syariat fikinya dilemahkan, ilmu hatinya dilemahkan. Islam musuh kita banyak, misionaris, orientalis, liberalis dan seterusnya. Musuh kita banyak, terus kita ini ribut loh, antar Islam gara-gara nggak -gara mulut kurang ribut padahal itu bukan perkara wajib. Imam bisa, enggak Yang krut tetap sah. Tapi ribut gara-gara yang seperti itu karena pemahaman sebagian orang yang salah dalam memahami. Padahal kita punya musuh banyak di luar sana. Ayo belajar dan ayo mengajar maksud kami gini, kita punya kewajiban belajar. Kalau kita tidak tahu, ketika tahu kita punya kewajiban mengajarkan, tapi jangan ajarkan kecuali yang kita tahu. Jangan offset-offset yang nggak tahu belajar satu dua habit, yaitu itu yang diajarkan boleh. Kita tahunya satu dua hukum, ajarkan boleh. Nggak ada masalah, gak nunggu jadi ustadz dulu, harus lulusan mana dulu enggak mengajarkan Cuman tahu diri kalau memang belum mampu lebih dari yang kita tahu jangan sok tahu selesai selesai itu saja koidahnya koidah menyampaikan itu koidah menyampaikan seperti itu jadi mari kita belajar apa yang tidak kita ketahui dan apa yang sudah kita ketahui kita ajarkan makanya para guru-guru mulia mengamanatkan begini minimal Pak Bu kalau kita ngerti fatihah, contohnya, ajarkan fatihah ke anak kita. Anak kita tuh belajar fatihahnya ke kita deh. Jangan diwakilkan ke orang lain. Bayangkan sehari semalam dia baca fatihah berapa kali dalam sholat. Pahalanya ngalir ke siapa itu ke kita yang ajari. Ke orang tuanya kita yang em. saya nggak bisa, oke okay, sewa guru ngaji. Datangkan guru ngaji. Ini masya Allah di beberapa tempat udah nggak bisa ngajarkan dititipkan ke orang nggak ada jeripah yang nggak ada usaha sama sekali guru ngajinya nggak diperdulikan madrasahnya nggak diperdulikan pengen anaknya alim ulama hebat luar biasa ini orang tua luar biasa kalau begini rusak umat kalau begini yeah, Masya ya masya Allah ibu jadi belajar dan mengajar itu itu adalah kewajiban yang kita lakukan bersamaan tinggal diatur porsinya dan dilihat sisi yang lebih manfaat yang mana jadi kita juga nggak bisa terus-terusan belajar ngajarkannya nggak ada yang ada waktunya lah. ibu sudah ngajari anak-anak lanjutkan jangan diputus waktu ngajar tidak usah dipakai waktu belajar itu karena itu ibu sudah mengamalkan ilmu sama kayak begini Pak bu. Ibu kita di rumah butuh pertolongan kita bantuan kita. Ibu kita di rumah. Kita mau hadir majelis Taklim Mana yang diutamakan? Ibu dong. Karena itu kan praktek ilmu itu buah. Kalau hadir majelis Taklim ini ngambil bekalnya untuk dipraktekkan. Jadi utamakan mengamalkannya baik, Allah, Allah.